Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan membahas tentang Pak zodiak yang berpotensi kaya dan mendapatkan banyak harta di masa depan namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Untuk bersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada kartu zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang berpotensi kaya raya dan mendapatkan banyak harta. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang mempunyai banyak harta dan kaya raya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 Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. zodiak yang pertama adalah Seven of One ataupun Tujuh Tokar. Zodiac yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini dikategorikan seorang Leo merupakan seseorang yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta. Di sini digambarkan seorang Leo bisa dikategorikan demikian. Dikarenakan di sini seorang Leo, tipikal orangnya bersungguh-sungguh di dalam bekerja dan tidak mau melakukan pemborosan di dalam kategori keuangan, dan di sini juga digambarkan seorang Leo mempunyai pekerjaan yang dimana ia cintai, mempunyai yang dimana pekerjaan itu sangatlah ia hargai dan ia sayangi, sehingga di sini kedisiplinan akan ia terapkan pada dirinya sendiri dan akan menghasilkan keuangan dan berpotensi kaya raya, serta mempunyai banyak harta kepada seorang Leo, dan untuk support energinya adalah. Page of Sword, secara umum Page of Sword itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan memiliki banyak harta, dimana sini seorang Leo mendapatkan dukungan dan motivasi serta support energi dari seorang anak yang merupakan anak Leo ataupun anak saudara Leo sendiri, dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Tower Secara umum detower itu diartikan perubahan yang mendadak, perubahan yang, yang signifikan, perubahan yang sangat drastis, perubahan yang meningkat, perubahan yang menurun ataupun perubahan di dalam suatu kehidupan. Dan jika kartu detower kita gabungkan dengan sudut yang pertama di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan perubahan kehidupan di mana di sini seorang Leo berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta dikarenakan seorang Leo sangat ada disiplin di dalam kerja, dan di mana di sini seorang Leo mendapatkan dukungan dan supportan energi dari seorang anak. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ace of Swords ataupun satu pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Capricorn yang dimana mana digambarkan seorang Capricorn seseorang yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta. Di sini digambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang sangat bekerja keras, yang sangat pejuang keras, yang tidak mau berada di dalam zona nyaman. Di sini juga digambarkan bila seorang Capricorn berada di posisi zona nyaman, seorang Capricorn akan berusaha keluar dari zona nyaman tersebut sehingga ia akan mempertaruhkan semuanya untuk mendapatkan sebuah kesuksesan dan mendapatkan keberhasilan di dalam kategori kehidupan keuangan dan materi sehingga di sini juga digambarkan seorang Capricorn tidak jarang akan meluangkan waktu untuk belajar dalam mempelajari sebuah usaha yang dimana di sini tujuannya adalah mendapatkan income ataupun meningkatkan kehidupan dan di sini juga digambarkan seorang Capricorn mempunyai jiwa yang sangat giat bekerja dan pantang menyerah di dalam bekerja dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Capricorn merupakan seseorang yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta, dimana mana di sini kondisi yang diterapkan oleh seorang Capricorn. Dan seorang Capricorn merupakan seorang pekerja keras dan di sini seorang Capricorn mendapatkan motivasi. Dan masukan dari orang tua Capricorn ataupun sahabat Capricorn yang mempunyai banyak pengalaman hidup di dalam kategori keuangan. Dan jika kita sudah kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan perubahan kehidupan, perubahan yang sangat drastis dialami oleh seorang Capricorn. Dimana di sini usaha telah dilakukan oleh seorang Capricorn pantang menyerah dan tidak pernah lelah sehingga di sini seorang orang tua Capricorn dan sahabat Capricorn ataupun bukan Capricorn memberikan masukan dan motivasi kepada Capricorn sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah five of cup ataupun lima piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok-seseorang yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta di sini juga digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah apabila ia terjatuh. Ia bangkit lagi, dan ia akan mencari solusi serta mencari sebuah usaha yang dimana usaha itu adalah mendukung keuangan dan menunjang keuangan seorang Gemini, dimana di mana disindikan dengerikan mendapatkan income ataupun memperjuangkan kehidupan. Dan di sini juga digambarkan seorang Gemini mempunyai banyak harta dan berpotensi kaya raya di mana di sini seorang Gemini tidak kenal lelah di dalam melakukan suatu usaha dan jatuh bangun di dalam sebuah usaha ataupun kategori dan pekerjaan dan untuk support energinya adalah kenaik of pentakel secara umum kenaik of pentakel itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun kerabatnya dan di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang jatuh bangun di dalam merintis usaha dan di sini seorang Gemini pandai melihat sebuah usaha yang dimana menunjang keuangannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Sehingga di sini dikategorikan seorang Gemini berpotensi kaya raya dan memiliki banyak harta. di mana di sini seorang sahabat Gemini ataupun kerabat Gemini memberikan masukan dan support energi kepada Gemini sendiri. Jika kartu ditawar kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Perubahan hidup seorang Gemini akan ia rasakan dengan kerja keras yang ia lakukan di mana hasilnya akan ia nikmati dengan keluarga ataupun dengan sahabat-sahabatnya sendiri karena di sini seorang Gemini mendapatkan support energi dari seorang rekan ataupun saudara Gemini sendiri dan untuk kartu zodiac yang keempat adalah Ten of One ataupun sepuluh tongkat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini dikategorikan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan memiliki banyak harta dikarenakan di sini seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang disiplin, tegas, tanggung jawab dan penuh keramah tamahan di dalam bekerja di sini juga digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seorang yang pandai memasukkan diri kepada kehidupan orang lain dan di sini juga seorang Scorpio belajar dari pengalaman hidup di mana di sini Scorpio pernah mengalami suatu kenyataan di dalam kategori pekerjaan sehingga di sini Scorpio akan bangkit dengan sebuah ide dan kreativitasnya sendiri dan di sini digambarkan seorang Scorpio berhasil kaya raya dan berpotensi mempunyai banyak harta dikarenakan usaha yang ia miliki sendiri dan usaha yang ia dirikan sendiri dengan jeruk payahnya dan di sini tidak jarang seorang Scorpio mendapatkan dukungan serta masukan dari orang-orang tercinta termasuk saudara ataupun pasangan Scorpio sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta di mana di sini seorang Scorpio mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang pasangan, dari seorang ibu, ataupun dari sahabat Scorpio sendiri. Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan sulit yang keempat di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan perubahan hidup yang sangat signifikan, perubahan hidup yang sangat drastis di mana di sini usaha telah dilakukan oleh seorang Scorpio dan Scorpio berhasil mendapatkan kekayaan dan berpotensi mempunyai banyak harta. Dimana di sini Scorpio mendapatkan dukungan dari seorang sahabat, keluarga ataupun ibu dan dari seorang pasangan Scorpio sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta adalah yang pertama seseorang yang berzodiak Leo, selanjutnya seseorang yang berzodiak Capricorn. Selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang berpotensi kaya raya dan mempunyai banyak harta. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.